lapar banget, Kak. Saya terlalu kan bingung. Mau makan boleh enggak? Enggak ada, enggak ada. <tuk> Orang oh, <tuk> kayak gitu tuh jangan dia lu mau. Kan dia <tuk> <juga> ada usahanya. Kalau enggak gembel kenapa? <tuk> Eh, Bu sorry, emang, tapi mahalnya udah mahal sih. Kalau yang dia pakai gitu, dia yang berat puluh Dia yang berat puluh belas, Kak. Siapa? mau apa mau jadi jagoan lo gua, gua gua hanya ingin Aku ingin menjadi mimpi indah Lapar banget, Kak Oh, beneran Saya pernah bergantung gitu minta makan boleh, Mbak? Gak ada, gak <tuh> ada Kita ada makanan yang Lepas nah, tadi nah, <tuh> nah, Ada yang jadi Ambil, ambil, ambil kali Ya boleh ambil aja tahu mau makan di mana aku nah, mau beli enggak, mas. Sekarang tuh bisa dari kerja, ada online. Jangan minta-minta gini, mas malu. Bangke. Ya, kan? Boleh bagi airnya aja, mas. Ya, nggak ada cuma satu, cuma satu. Ada jadinya, mas. Oh. Ya. Istirahat ah! aja sebentar boleh kakak Kak? Wait a minute. Hi, saya Uping. Oh ah! Sini, Mas. Sini, sini. Sini aja nih duduk. Jangan, Pak. Ini masih Gak bersih apa. soalnya. nggak apa-apa. Duduk aja, duduk. Sini, sini. Ini makannya ada makanan nih ya. Baru oh. jadi makanannya Itu ada kan makan. buat bapaknya. nggak apa-apa. Nah, makan aja makan. Nanti pesan lagi. <coughs> minum, minum, minum. minum. <coughs> duduk sini aja, duduk sini. <coughs> Aku di sini aja, Pak. Gak apa-apa. <laughs> ya Ayo, udah. Duduk di atas. emang gak panas lagi begini? enggak sih, udah kebiasaan jalan kaki <tik> kebiasaan tidur di jalanan gak apa-apa <tik> ini saya ngerepotin banget loh enggak lah, nih minum tuh aku gak bisa bayar tuh Hah? Gak bisa bayar Gak apa-apa, udah sayang bayar Makasih banyak ya. ya Semoga rezeki bapaknya dilancarkan, sehat-sehat terus pak ya Amin ini sama makan nih, makan Ya Allah, Alhamdulillah <laughs> Bawa pulang nggak Buat keluarga udah punya anak belum? pada terlantar pak, anak belum makan juga oh. kencang makannya mas kalau tinggal aku deh bersatu kalau mau dari pekerja, minta-minta malu mau undur mas enggak lah, kayak apa-apa lah mau jadi jagoan lu? kurta kan ginjal kau tunggu mau dapat duit aku salam dari binjai tunggu lah anak, tunggu rezekinya lagi beda hari ini. Mau makan apa? Dipesenin makanannya. Apa aja deh, Pak. Tapi aku ngerepotin lagi. Enggak <laughs> apa-apa, enggak apa-apa. Saya ngeloy, ya. Iya, peserin dulu, ya. A few minutes later. Nih mobilnya bagus banget, Pak. Mobil siapa, Pak? Mobil mobil saya. Bagus. Wow. Iya, makasih. Gimana caranya bisa dapetin mobil kayak gini, Pak, ya? Saya oh, memang enggak tahu. Ya enggak <laughs> apa-apalah kan sambil minum kopi gak kecium baunya they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand <laughs> <laughs> ya kebetulan saya inilah rezekinya lagi lebih lah gitu ya makanya bisa bagi-bagi makanan juga minum apa gitu ya lagi dipesanin tuh makanannya <clears throat> karena orang baik bakal apa ya bakal dikasih rezeki lebih, betul gak sih? iya ya. ya. Karena, amin amin karena bukan masalah baiknya mas terakhir cuma ehh tiap Aku. yang dibiasain mas nyata-nyata kayak -nyata gitu tiap <tuh> aku emang gak punya apa-apa tapi jangan kayak gitu kasihan aku ya usaha kita semua juga usaha bukannya gimana-gimana aturannya jadi motivasi buat masnya ya pak jadi repotin di sini jadi udah minum, Makananya, makan aja <laughs> makan masa dengerin si kalau mau satu-satu haaah <laughs> gak apa-apa, nih ada lagi nih kalau buat lanti lapar alhamdulillah makasih ini nanti saya kasihin ke anak-anak saya yang terlantar boleh yang terlantar. iya iya iya minum lagi ya, nih masih ada lagi itu buat takannya. gak apa-apa <laughs> Nih mau minum lagi nggak ya, nih? Boleh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, merah udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, apa, -apa. apa-apa kan kita punya lebih kita boleh bagi orang. Iya, ya kalau terlalu nanti kayak Iya, iya, iya. Ya entar besok-besok kalau emang enggak ada makan kesini aja beli makanan. Ya. ntar bilang nama saya aja di sini gitu ya. Terima kasih banyak, Pak. Heeh. Hmm. <laughs> enggak nyangka aku bisa ketemu apa ya? orang yang punya duit banyak tapi nggak sombong sama sekali, rendah hati. Sekarang mau ngapain? Mutar lagi. Mutar lagi sih nyari aqua lagi. Udah lanjut lagi bapaknya uh, istirahat. Ya, sama kakaknya maaf Kak, ya udah mengganggu waktunya. Ya, <tuh> ini saya bawa pulang saya makan yeah. sama keluarga ya yeah, yeah, terima yeah, kasih yeah. banyak sekali lagi ya yeah, makan ya Aduh. makasih pak ya yeah. makasih mbak ah okay, ya. Jakarta Halo pak Ada ketinggalan sesuatu Mau minta maaf sebelumnya pak Kakak Apa mas? Aku sekarang tuh lagi bikin sosial eksperimen Jadi di pojok situ ada kamera tuh Pojok banget Itu <tuh> di parkiran pojok Aduh Belum nyadar dari tadi Ya ampun Tuhan, oh. pantesan ini tadi orang ngapain. <laughs> Kasihan banget. Tapi maaf sebelumnya ini. Boleh di-upload enggak? Hah? Boleh di-upload di YouTube aku punya akun YouTube. Oh. Jadi aku lagi bikin video bu buat di-upload di YouTube apa namanya? Zen Films. Zen Films. Ya. Oh. Nanti boleh di subscribe iya, iya. ya nanti aku bilangin. Tapi boleh di-upload Boleh, nggak? boleh, boleh. Aduh, makasih <laughs> banyak ini. Tapi maaf banget mengganggu kalian ya. Iya, <coughs> ya, ya gak apa-apa, Gak apa-apa. Ah. <laughs> Kakak. Kakak boleh di-upload di YouTube ya? Belur aja sensor-sensor. Sensor. Jing, dada gua sakit. Aduh. Ini Sumpah deg-degan pala gua tadi. Jadi tadi kan muter-muter nyari target. Hmm. Terus tiba-tiba ada Kakak-kakak di sini kan ada mobil mewah wah. Ini cocok banget nih, tes kebaikan uh, orang kaya orang sultan lah yang punya mobil mewah yang gini kan jarang Dites kebaikannya dan ternyata, dikasih orang baik, parah sih <laughs> Makanya rezekinya dilancarkan, itu mungkin ya, ya kunci main. utama ya Aduh, lah, Itu rambutnya palsu nih, atau asli ini rambutnya? Palsu dong <laughs> Aduh. Pantes kok kayak kunyal banget ya rambutnya. Ya ampun, udah sampai ke begitu rambutnya. Iya banget. Dibawa tukang rambut juga bingung mau diapain. Eh, <sukur> semoga uh, Kak Tama dan Kak siapa? Ruby. Bobi, ya? Iya, Ruby. Ruby ya. <laughs> Kak Ruby disia semoga Kak juga disia punya Instagram enggak? boleh? aku permain. boleh, gak boleh, apa. boleh. Instagramnya apa? Kak. kira tinggal banget lah. Kalau enggak gembel, kenapa? Jadi. <coughs> ya udahlah. Uh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir dan gua deg degannya sampai sekarang masih deg degan parah. Thank you buat Kak Tama dan Kak Ruby. Aduh. Uh, jadi boleh dong, aku kesini terus gratis nih. Boleh. Ya, goreng streng nih. Boleh. <laughs> Tapi harus pakai pakaian gini dong. <laughs> aduh, aduh. oke okay, nanti aku cobain. Mak, ini apa? Uh, streng. Ini punyanya apa ya wow punya bapak sendiri berarti ini jangan marah-marah ya mbak biar punya kafe biar punya makanan nggak kalau juta loh youtube nya loh keren aduh, aduh. banyak lo duitnya lo berarti dia loh <laughs> ayo loh banyak lo duitnya lo <laughs> sini dong udah kita gue aja Yaudah. semoga lancar terus ya, ya usahanya ya, ya. nasi goreng sereng aku bakal sering sering disini buat nyantap nyantap thank kan? ini coba nanti bakal aku review di instagram keren sini. Terima thank you banget, thank you, thank you guys.